Ajarkan anak kita ilmu kehidupan. Akhir-akhir ini, banyak sekali kasus anak yang durhaka pada orang tua, anak yang tidak mandiri, anak yang terjerumus dalam kemaksiatan, atau anak yang berebut harta warisan. Sedih dan miris, ya, kalau kita ingat itu. Kalaulah dulu diajarkan hidup sederhana, diajarkan ilmu agama yang cukup, diajarkan akhlak yang baik, diberi contoh tauladan yang baik, mungkin anak-anak gak nusahkan orang tua. Saya teringat dulu masa anak-anak kami usia SD sudah saya ajarkan jualan kecil-kecilan, seperti jual pensil karakter atau jual permainan edukasi yang murah di sekolahnya. Dan keuntungannya buat anak Padahal saat itu saya sudah hidup cukup makan Prinsipnya yang penting Ia belajar cara cari uang secara halal Orang Tiongha juga mengajarkan anak Sejak kecil menjadi kasir Bantu orang tuanya Bahkan anak saya perempuan Yang dokter Saat itu saya ajarkan jualan pisang goreng meleleh Jual pulsa Saya nggak malu Padahal waktu itu saya sudah punya rumah sakit bersalin Tujuan saya mengajarkan agar anak menghargai uang. Kalau anak minta uang untuk hal-hal yang tidak penting, maka akan saya ulur-ulur. Tapi kalau uang untuk kebutuhan pokoknya, saya segerakan. Seperti bayar STP, beli buku. Prinsipnya, sayang anak itu bukan memenuhi semua keinginannya. Tapi mengajarkan anak tahu diri dan memberikan tauladan kehidupan yang baik. Supaya nanti anak mudah diatur, supaya nanti tidak pusing melihat kenakalan anak, supaya anak tahu diri dan kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini. Maka, ajarkan anak sejak kecil berhemat dan menghargai uang. Ajarkan akhlak dan agama yang baik, tentunya dengan contoh-contoh yang baik dari orang tua dan lingkungannya. Pemilihan sekolah SD dan SMP yang baik sangat berpengaruh untuk membentuk karakter anak. Jangan tak baik.